Karena sekarang kita berada, kami berada di 13 kota Kampar, baru um, mengadakan Kegiatan Pelatihan Wirawusaha muda. Ya. Ya, harapan saya ini potensi untuk membuat budidaya Magot sentral, lah, kalau bisa dikatakan ya, ya, ya. untuk Kampar, ya, ya. paling tepat kalau dilaksanakan di sini. Ya, ya. Karena ini menurut kacamata saya pribadi, sebab kenapa pertama Manchester Baru seperti saya sampaikan tadi, ini ya. ya, dua, di sini adalah wilayah undang Hidup Karena Hidup Karena Hidup Ya, tapi banyak, kerabat-kerabat ikan, itu, itu, itu. dan juga bisa prospek menjadi eh, apa istilahnya, tuh, tapi lah mungkin eh, mempunyai produk unggulan lah gitu, gitu, gitu, gitu, oh gitu, oh, oh, ya. gitu, oh, dari mana, gitu, gitu, gitu, punya apa gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channelnya The Desert Official Pada kali ini, Alhamdulillah saya mendapatkan beruntung di ceritanya uh, Saya berjumpa dengan Bapak dari DLHK ya, Bapak Isra, nanti untuk perkenalan lebih lanjutnya saya akan tanya beliau nanti Beruntung sekali penonton The Desert Official menonton dari awal sampai akhir ini hasil pembicaraan kami ini karena ini merupakan suatu potensi bisnis yang luar biasa ya apakah itu nanti kita cerita sama bapak, bapak Isra ya untuk lebih singkatnya sebelum kita uh, ini wawancara beliau uh, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya di di jetri Official karena nanti bakal ada video-video selanjutnya akan terkonfirmasi -ter konfirmasi nantinya Baik, silakan Bapak-Bapak Isra memperkenalkan secara singkat dulu ke penonton kami di The DJ Tiong Baik Pak, terima kasih. Ya oke, nama uh, saya Isra dari pengendali Dampak lingkungan dinasti hidup dan apropi provinsi Riau. Iya. kebetulan saya dipercaya untuk budaya magot dari skala rumahan, kemudian naik ke kantor. Ya, itu sudah kantor kita coba menjadikan magot ini suatu tema untuk inovasi pengolahan sampah. Oh ya Inovasi rumah sampah Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah menjalankan beberapa Kabupaten kota, kota Jadi peserta pelatihan kita di enam Kabupaten kota, kota di tahun ini Alhamdulillah Pak, pesertanya lumayan antusias Baik dari Inhil, baik dari Kelawang, baik juga dari Kota Pekanbaru Siap Baik Pak, ya, saya potong sedikit Pak, tadi ada kata-kata markot Maggot itu apa, pembentuk apa itu, Pak? Ya, sampai apa? Baik, maggot ini adalah belatung, belatung, oh, Blatung. jadi belatung. Maggot ini belatung, pemirsa, ya. Ya, belatung, ah. jadi maggot ini belatung, magotnya... tapi bukan sebarang belatung, bukan sebarang belatung, baik. Jadi maggot <laughs> ini adalah maggot BSF. BSF ah, ah. ini disingkat dengan Black Soldier Fly, jadi okay. Black Soldier Fly ini lalat kental hitam. Oh, gitu lah. Tentera dia adalah salah satu inovasi kita untuk menangani sampah, Pak. Menangani sampah, nah, jadi jadi kita sekarang melakukan budidaya uh, pelatihan penanganan sampah dari sumbernya dulu. Iya, iya, ya, ya, ya. dari sumbernya kita tangani. Iya, nah, jadi masyarakat luas mengetahui bagaimana cara budidaya maggot skala rumahan. Betul, betul, betul. Apabila sudah berhasil skala rumahan, maggot ini baru ada nilai jual. Oke, okay, okay. ada Ada laporannya, Pak. Yeah. Jadi mantap ini. Jadi sampah itu tidak semuanya ke TPA, Bapak Ibu sekalian, yeah, betul. Uh, sampah seperti apa? Sampah-sampah yang dimasukin untuk makan maggot ini lah sampah organik. Organik ya yang besar ini. Nah, ya. Katakanlah nasi-nasi basi yang mana? Nah, sayur-sayur nah, gak habis di rumah tangga, potongan-potongan ya. potongan jeruan ikan ya, segar, ya, ya, ya, ya. jeruan ayam, kulit-kulit ya, ya, ya. ayam, ya, semuanya ya, ya. bisa dikonsumsi oleh maggot, ya, ya. dimakan oleh maggot, dan maggot ini tuh gampang kalau untuk budidayanya. Artinya Pak kita dapat dua untung kita, ya Kita basmi sampah dan juga maggotnya bisa kita jual Nilai ekonomis uh, Enggak seperti ini dulu Pak Gambarkan kepada pemirsa saya Seperti apa uh, maggot ini menghabisi sampah Artinya dengan cara seperti apa gitu kalau mangkuk ini cara mengatakan memakan nah. sampah yang seperti saya jelaskan tadi itu secara langsung Pak. Langsung ya tanpa ada apa-apa yang lain. Tanpa lagi. ada perlakuan kita beri, nah. beri itu gitu. Tanpa tidak, ada ya? perlakuan. Yeah. Yang jelas masyarakat harus tahu dulu di mana kita mencarikan uh, bibit uh, telur mangkuk tadi. Oh seperti itu. Ya. Uh, yeah. ya kebetulan kita sekarang Bapak Ibu kita akan diundang di yeah, yeah. acara sekolah, usaha, usaha, ya. usaha pemuda ya. Ya yeah. muda, di tinggal. Yeah. Kita terapkan dan saya berpikir di sini bisa dijadikan sentra amban. Wow, luar biasa. Apa alasan dapat mengatakan itu? Sederhana sekali pak. Pertama akses dari Pekanbaru kemarin dekat. Apabila jalan tol oh, iya, selesai. Teman-teman. Yang kedua potensinya sangat mendukung. Uh. Ada genangan PLTA. Makanya siapa yang kalau masyarakat di sini bisa kuliner yang bagus secara masalah, ya yeah. secara masalah, ya yeah. bisa kita membuatkan pelet ikan. Oh, pakan ikan yeah. di bahan baku pelet ikan. Nah, apa bedanya yang pakan, uh, pakan ikan sekarang yang digunakan masyarakat kita? Kalau pakan ikan yang digunakan oleh masyarakat sekarang ini, kalau nggak salah saya, informasi beredar, itu bahan bakunya dari yeah. ikan asin. Ikan asin, maksud betul-betul. Ya, oke okay lah. Mungkin sudah utamanya ikan asin busuk ya. Ya, ya, ya. Kalau ada padi, itu hanya campuran. Oh, ya. nah, nah, campuran. Mungkin sama kalau maggot tuh kita pakai. Nah artinya uh, ikan busuk ini dibanding dengan hmm. maggot ini apa kira-kira? Nah, uh, kalau iya, iya, iya. kasat mata saya karena saya sudah melakukan uji coba di rumah uh -huh. terhadap unggas ayam ya, uh -huh. terhadap ikan ikan uh -huh. lele luar biasa Pak, proteinnya Pak. Oh proteinnya yang, nah, yang itu, ini ya pertumbuhannya cepat. Betul, betul betul mengurangi kos uh, pakan pelet. iya iya ya, ya. nah, jadi dengan kita berdaya maggot secara rumahan. Mm -hmm. kalau seandainya produksi kita berlebih, ya yeah. bisa lah kita jual. Mm -hmm. yeah, yeah, maksudnya yeah, yeah. dengan harga delapan ribu per kilo. Mm -hmm. kalau seandainya maggot kita se apa misalnya nggak berlebih, cukup kita kasih ke pakan kita aja di rumah masing-masing. Okay. ayam bisa, yeah. ikan bisa. iya yeah, iya yeah, iya yeah, betul sekali. memang iya pak. Karena ada barang yang musuh di belakang rumah itu ada ulatnya, itu ayam ya. memang banyak yang menyekel. Apalagi kita ini budidayakan seperti Budidayakan, budidayakan. lebih bagus dibudidayakan Pak. Mm -hmm. Jadi kita bisa membuat program-program, mencipta lapangan kerja, <tuh> memasang target, <tuh> mau target berapa kilo, mau target mau mm -hmm. apa. Oh, ya. bisa, Kalau ya. seandainya kita sudah produksinya banyak, <tuh> kita bisa tingkatkan menjadi bahan baku pelet. Sudah pasti bisa dijadikan bahan baku pelet Pak. Pak, boleh tanya Pak ini Pak. Uh, kalau bahan baku pelet, pelet tentu ada uh, proses seperti itu ya ada mesin dan kita campur dengan dedak dan sebagainya, baru kita kasihkan ke ini ikan. Iya. Yang langsung praktis up. bagaimana masyarakat bisa menggunakan ya Pak? Tanpa itu gitu. Langsung aja maggotnya langsung kita kasih ikannya. Oh ya, bisa? Bisa ya? Bisa. Oh iya iya iya. Tanpa ada ini gitu. Tanpa ada perlakuan lagi. Hmm, dan budidaya simpel ya. Dan budidaya maggot ini Uh, magut ini banyak, Pak, manfaatnya. Mm -hmm. Cangkangnya bisa dimanfaatkan. bangkai lalatnya juga dimakan sama hewan kita. Apalagi magut segarnya. Iya, iya, iya. Betul betul sekali. Ya. Nah, kira-kira susah nggak membuat ini, Pak? Uh, me me apa namanya, memuncul kemanturnya? Memudidaya magut sebenarnya enggak susah. Nggak susah okay. ya? Dan, Gak susah. Uh -huh. dan sangat gampang sekali. Mm -hmm. Cuma catatan setiap hari. Oh, oh. Uh. Setiap hari, walaupun hanya dua jam setiap hari Kenapa kita kasih makan makornya? Oh. Makanan apa itu Bang Sampah Sampah, oh iya, iya Kalau iya. sudah bicara industri, skala industri uh. Alangkah baiknya sampah rumah tangga tadi, sampah-sampah pasar yeah. Yang organik, sampah-sampah sayur Itu kita cacah dulu Pak Oh, cacah di potong-potong dulu ya dulu. Jadi kita bisa memasang target Pak, mm -hmm. untuk produksi Kalau kita pengen buatnya industri hilirnya dari magot kita pasang target, produksi berapa, kuintal e, satu bulan, mm -hmm. kita harus buat perlakuannya yang baik. Yeah, yeah, yeah. harus tepat gitu. Itu baik. bisa kita bantu baik. nanti, Pak, kita bimbing lebih lanjut gitu. Baik, baik. Jalan. Ya, baik. Ternyata luar biasa sekali tentang maggot ini ya. ya. Magot ini adalah hasil akhir dari cara kita mengolah sampah. Mengolah sampah organik. Bonusnya gitu, sampah organik, ya Iya, ya, dari e, apa? sisa-sisa apa rumah tangga ya atau barang dari pasar sayur mayur dikita caca dan kita bisa jadikan sebagai bahan makan manggot tersebut dan mangkuk itu ketika berkembang bisa kita jual lagi bisa jual lagi bisa praktis langsung kita gunakan untuk makanan ikan karena membantu sekali luar biasa ya kira-kira rekomendasi untuk bisa dilihat secara video apa yang eh, yang perlu dilihat oleh para penonton di, lintang, di youtube, ada apa gitu kita di searching manggot apa, tulisannya seperti apa itu pak? oh bisa, nah. kalau, kalau di youtube, cara mengidai manggot bisa di searching aja nah, manggot R A G, oh skenjaannya manggot tapi v G double G oh manggot, oh baik, nah itu dia ilmu yang harus ya. kita ini lagi cari cari, cari lagi, lagi, kita lagi oh, lebih dalam lagi. Waduh, tak terasa lebih dari 10 menit ya. Kita berbicara tentang Mago, ini waktu singkat merasa hmm. dampaknya juga bak bakalan luar biasa nanti bagi para penonton ya. Di samping kita mengatasi sampah juga dapat cuan dari maggot. juga. Nah, ya. ah, bisa kata-kata terakhir buat para pemirsa tentang Mago karena sekarang kita berada, kami berada di 13 kota gampang Iya. Ya. Harapan saya ini potensi untuk membuat kegiatan sentral Kalau oh, misalnya katakan iya, kata untuk kampan iya. Paling tepat kalau dilaksanakan mm -hmm. Karena ini menurut kacamata saya berbagi Sebab kenapa Pertama, waksudnya tekan baru seperti yang saya sampaikan tadi Ya dua Di sini adalah luta yang tidak kena ARP Betul-betulnya ya, Maksudnya ya, ya, Banyak kerabak-kerabak oh, ikan nah, dan, dan juga bisa prospek jadi eh, Apa istilahnya tuh nah, nah, nah, Katanya lah mungkin nah, uh, mempunyai produk kegugulan lah gitu yeah, misalnya yeah, untuk yeah, kegugulan yeah, yeah. oh belet, oh. belet dari mana? belet yang foto panjang yeah, lagunya apa? magut, pasti dikejar orang Insya Allah biasa. orang karena sudah terbukti saya proteinnya sangat tinggi Pak ya baik baik. So, so, baik saya rasa uh, cukup iya iya iya iya baik saya rasa cukup dulu uh, informasinya bisa disampaikan oleh Bapak Isa ini Semoga informasi yang bersampaikan ini bisa membawa manfaat pesan bagi para penonton dan juga Pak ya, dan memanfaatkan peluang ini untuk uh, perkembangan ekonomi masyarakat masyarakat. Yang mungkin cukup sekian dulu, terima kasih Bapak, inilahnya. Kita ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.